serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Lagi-lagi kita mendapatkan kejutan vitamin bahagia langsung diberikan oleh idola kesayangan kita persahabatnya Lihat aja di pertama Masya Masya Allah Momen spesial cute nih yang luar biasa Disuguhkan langsung oleh idola kita Kakak Bilar lagi gendong Dede alasi kejora di tepi pantai Duh, makin sausit, makin penasaran Makin gak sabar Melihat tentunya acara sinetron Cinta abdi leslar. Hari Minggu nanti para ya pasti Bakal banyak vitamin Yang diberikan oleh idola Kesayangan kita dalam postingan tersebut juga persahabat ya banyak sekali komentar juga yang diberikan Salah satunya dari akun Holila Daulai mengatakan Wah mudah-mudahan di Turki juga banyak cidukan ya amin Doakan saja yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah unggahan spesial juga nih untuk kita semua Army X Leslar nih persahabatnya diunggah oleh akun Ah underscore Leslar Disitu kita lihat ada sebuah uh, kalimat persahabat yang diunggah BTS ARMY Indonesia, Leslar dan ARMY itu sama seperti adik kakak Kadang ada ARMY yang juga Leslar Dan selama ini ARMY dan Leslar tidak pernah saling senggol Di Juks pun mereka bersaing secara sehat Salut katanya itu Masya Allah banyak persahabat ya Mudah-mudahan fanbase dari BTS ARMY Dan... Leslar semakin erat dan semakin hubungannya mantap. Persahabatnya selalu optimis dan selalu tentunya kompak, dan solid mendukung Dedek Lesti dan Kakak Rizky Pilar. Berikutnya, kita lihat juga di sini. Dongeng spesial terbaru di guysnya Kak Dedek Lesti, ya, Masya Allah, si cantik pakai kacamata hitam. Yang semakin terpancar aura kecantikan, luar biasa, mudah-mudahan selalu sehat untuk idola kita, dan mungkin mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan. Siang ini, dedek sepertinya lagi ngasih makanan, rusak, bersahabat, yaitu masya Allah banget ya. Mudah-mudahan banyak orang yang menyayangi, yang mencintai idola kita ini, dan selanjutnya juga ada info penting dari dedek Dedek Lesti menginfokan bahwa Poles hari ini bakal hadir di video.com Jam 5 sore ya Pak Sahabat, ya tayang setiap hari Senin dan Kamis Jangan sampai lupa selalu mendukung tentunya karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Bakal hadir kejutan sore hari ini di acara Poles eksklusif di video.com Kepo in Lesti, mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia diberikan langsung dari idola kita Berikutnya kita lihat juga persahabat ya, tuh, Masya Allah ditemani oleh sang suami tercinta ya hari ini Masya Allah dan Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Pokoknya untuk idola kita ini makin sayang, makin cinta banget ya Sebagai fans sejati terhadap idola kita yang selalu humble Yang selalu rendah hati Dan yang selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang Dan selanjutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan, nih. Masya Allah, banget ya! Ternyata Kakak Bilar dan Dedek Lesti ini mendapatkan hadiah lukisan Naruto dan Hello Kitty dari anak manajer, ya. Wow! tentu dari anak kak Erin Gracita atau tepatnya anak Pak juga persahabat ya mantap banget nih masya Allah ternyata pintar melukis dan dihadiahkan untuk kakak dan diri Leslie kejuara momen ini diposting kembali oleh akun Leslar 09501 ada kalimat khusus juga yang dituliskan wah dapat Naruto dan Hello Kitty lukisan tangan langsung dari anak Pak Manager luar biasa Selalu bahagia, dan selalu bangga bahwa Lesti dan Rizky Pilar ini banyak sekali yang mensupport, banyak sekali yang sayang terhadap mereka berdua. Dan kita lihat juga persahabatnya di unggahan IGSnya nya Bang Adli, nih. Wah, satu jam yang lalu Bang unggah sebuah postingan. Tentu Anda adalah postingan Bang Aril yang tertidur, Pak sahabat ya, Masya Allah. Mudah-mudahan lelah dari tim Les Hall Entertainment menjadi lila dan selalu memberikan kebahagiaan karya-karya terbaik. Tentunya yang disuguhkan untuk kita semua.